Enggak dong dong Apa? Apa? oh putra <tuk kembali> nguping nguping itu artinya pak Amang, artinya itu di di ait dia dan